Sistem kerja mesin hibrid dan bensin pada mobil, menggabungkan motor listrik atau generator, mesin bensin untuk menggerakkan roda, sedangkan motor listrik atau generator, mampu menggerakkan kendaraan hanya mengandalkan listrik, yang dihasilkan dari mesin bensin, atau dari baterai. Sedangkan, mesin mobil hibrid, merupakan kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi yang digunakan sebagai sumber tenaganya. Jika pada umumnya mobil hanya memiliki mesin bensin, mobil hibrid memiliki satu sumber mesin lain yakni baterai sebagai sumber tenaganya. Keunggulan mesin hibrid pada mobil yang adalah, irit dalam penggunaan bahan bakar minyak, dikarenakan mesin mobil tidak hidup secara terus-menerus seperti mesin bensin pada umumnya, meskipun sedang dikendarai. Ketika mesin mobil hybrid kalian hidupkan, maka bahan bakar minyak sama sekali tidak hidup.